Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vina, saya peneliti utama dari kajian eh, yang membahas tentang pengembangan, kurikulum, program pelatihan, pemantauan ekosistem terumbu karang untuk mendukung konservasi. Selain saya, penelitian ini juga disusun oleh Bapak Heri Utomo, Ibu Santimo Diarti, Bapak Idris, dan Bapak Fahrul Rozi. Ya, dan kajian ini merupakan lanjutan dari skripsi. Dari skripsi saya semasa saya berkuliah di UNJ. Untuk pendahuluan, jadi dengan adanya banyak permasalahan terumbu karang di Indonesia, maka diperlukan diperlukan data dan informasi mengenai terumbu karang yang dimana nantinya data ini itu berguna untuk berguna untuk pengambilan kebijakan apa yang harus kita lakukan terhadap terumbu karang. Nah, data dan informasi itu bisa didapatkan dari program monitoring atau pemantauan kondisi terumbu karang. Nah, untuk mendapatkan data tersebut gitu untuk mendapat, untuk melakukan program monitoring, maka dibutuhkan peneliti-peneliti yang kompeten di bidang monitoring atau pemantauan terumbu karang. Nah, e, namun ternyata setelah setelah saya menguncarai salah, salah satu staf di Yayasan terumbu karang Indonesia saat banyak masih banyak yang belum para peneliti ini yang belum yang belum kompeten gitu para calon peneliti yang belum kompeten untuk melakukan pemantauan terumbu karang dan eh, akhirnya Yayasan Terangi melakukan membentuk sebuah pelatihan pelatihan pemantauan terumbu karang nah, namun dalam pelatihan ini belum ada pedoman untuk penyelenggaran pelatihan. Padahal pedoman itu merupakan hal yang sangat penting demi terselenggaranya pelatihan yang efektif dan efisien. Jadi, oleh karena itu, tujuh, kajian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah prototipe kurikulum program pelatihan pemantauan terumbu karang. Yang eh, nantinya bisa digunakan oleh Yayasan Terangi saat melakukan penyelenggaraan pelatihan pemantauan terumbu karang. Oke, waktu dan tempat penelitian ini yaitu dimulai dari tahun, Oktober tahun 2019 sampai Januari 2020. Lalu eh, tempat penelitiannya itu di Yayasan Terangi dan di Universitas Negeri Jakarta. Untuk waktu penelitiannya sendiri eh, saat bulan saat bulan <tuh> Satu bulan awal awal Oktober sampai saat bulan Oktober itu diambil untuk penyusunan data awal dan penyusunan kuesioner, lalu di bulan November sampai Desember itu mulai pengembangan dan pengambilan data, lalu di bulan Januari analisis dan penulisan. Oke untuk alat alat yang dipergunakan yaitu ada kertas untuk mencatat pensil dan pulpen juga untuk mencatat. Untuk mencatat krisioner yang disebarkan, kuesioner yang diberikan kepada beberapa ahli, lalu lalu kamera untuk mendokumentasikan dan juga perekam atau recorder yang digunakan untuk merekam setiap hasil wawancara ataupun ataupun diskusi dengan para ahli. Okay. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian pengembangan atau research and development nah, jadi karena karena penelitian ini menghasilkan suatu produk atau konsep yang nantinya akan digunakan untuk pelatihan-pelatihan pelatihan pemantauan terumbu karang nah, dan pendekatan yang digunakan adalah model pengembangan dig and carry jadi sebenarnya dalam model Dick and Carey ini ada ada 10 tahapan namun karena keterbatasan penelitian maka maka peneliti hanya menggunakan sampai tahap ke-9. Dan ini adalah model pengembangan Dick and Carey. Jadi ini adalah proses yang dilewati. Yang pertama adalah identify instructional goals atau mengidentifikasi tujuan umum. Jadi di tahap ini Pertama-tama kita melakukan analisis kebutuhan atau analisis kinerja terlebih dahulu. Dan setelah itu, baru kita dapat merumuskan uh, tujuan umumnya atau kompetensi umum atau kita bisa bilang standar kompetensi. Dan standar kompetensinya harus harus dapat diukur, harus dapat diamati, dan juga dan juga terdapat, dari, terdapat unsur ABCD. Lalu yang kedua adalah conduct instructional analysis. Jadi di sini kita melakukan analisis instruksional yaitu kita mengidentifikasi untuk mencapai standar kompetensi umum tadi apa saja yang harus dimiliki peserta agar mereka bisa agar mereka bisa melakukan kompetensi tadi tujuan umum tadi. Setelah itu nanti kita akan buat nanti kita akan yang kita petakan apakah kita akan buat peta kompetensinya peta kompetensinya nanti apakah akan berbentuk hierarki ataukah prosedural atau campuran gitu. Dan selanjutnya yang kedua yaitu menganalisis peserta didik dan konteks. Jadi peserta didik peserta didiknya kita analis dulu seperti usia mereka, latar belakang pendidikan mereka, kemampuan awal mereka gitu. Lalu selanjutnya kita menulis menulis kemampuan khusus. Jadi di sini dari yang tadi kita sudah uh, analisis instruksional dari peta kompetensi kita buat tujuan-tujuan khususnya. Tujuan khususnya itu di sini jadi lebih di, lebih dilengkapi dengan rumusan abcd juga gitu. Dari jadi uh, dari peta kompetensi itu diturunkan menjadi kompetensi khusus. Oke okay, selanjutnya adalah mengembangkan e, in, mengembangkan assessment instrumen assessment jadi di sini mengembangkan untuk evaluasi hasil belajarnya apakah apakah e, untuk mengukur apakah peserta itu sudah bisa sudah bisa e, sudah mencapai gitu tujuannya tuh jadi kita memutuskan apa saja yang kita akan gunakan tesnya berupa apa saja gitu setelah itu kita akan Develop Instructional Strategy, yaitu mengembangkan strategi instruksional. Jadi, di sini kita memutuskan apa saja metode yang akan kita gunakan, medianya apa, waktunya kapan, gitu dan e, cara penyampaiannya juga bagaimana. Setelah itu, kita akan melakukan pengembangan atau memilih dan memilih e, bahan untuk pembelajaran gitu, jadi kita bisa mengembangkan sendiri bahan pembelajarannya atau kita memilih yang sudah ada sumber-sumber yang sudah ada, lalu setelah itu kita mendesain dan, dan dan memutuskan evaluasi formatif dari pembelajaran seutuhnya gitu. Nah di, di sini ada ada ada empat tahap evaluasi formatif, jadi ada expert review, one to one Uh, small group dan yang terakhir ada field test. Selanjutnya ada, uh, tapi dari karena dari empat dari empat empat evaluasi itu saya hanya uh, kami hanya menggunakan tahap pertama saja yaitu expert review atau uh, apa review dari ahli. Setelah itu setelah mendapatkan review dari ahli dan mendapatkan penilaian kita melakukan revisi sesuai dengan masukan dari, dari para ahli. Okay, dan tahap yang ke-10 yaitu ada desain dan conduct summative evaluation. Jadi kita mendesain dan memilih evaluasi sumatifnya, tapi tahap ini tidak tidak kami lakukan karena ada keterbatasan penelitian. Okay, untuk hasil dan pembahasannya yang di tahap pertama yaitu mengidentifikasi tujuan atau kompetensi umum. Jadi dari hasil analisis kebutuhan yang diperoleh melalui wawancara didapatkan bahwa diperlukannya peneliti-peneliti yang kompeten di bidang pemantauan terumbu karang yang hasil penelitiannya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lalu peneliti dan calon peneliti ini banyak yang tidak mampu melakukan kegiatan pemantauan terumbu karang karena kurangnya kompetensi yang mereka miliki. Mereka tidak diberikan bekal bekal yang cukup mengenai pemantauan terumbu karang semasa kuliah. Dari dua, dari dua hasil analisis kebutuhan ini, maka diputuskan, maka dibuat tujuan umumnya atau standar kompetensinya, yaitu setelah mengikuti pelatihan pemantauan terumbu karang, peserta akan mampu melakukan pemantauan terumbu karang sesuai dengan kaidah ilmiah nah tahap yang kedua adalah melakukan analisis instruksional seperti yang telah telah disampaikan tadi jadi dari hasil dari dari standar kompetensi yang telah dibuat dipetakan apa saja yang harus di kemampuan apa saja yang harus dimiliki agar tujuan itu bisa tercapai dan dibuat berupa peta kompetensi dan ini adalah peta kompetensinya jadi mereka itu harus menjelaskan metode pemantauan terumbu karang terlebih dahulu baru mengidentifikasi life form karang setelah itu mereka bisa mengidentifikasi genus karang dan selanjutnya mengidentifikasi penyakit karang Nah, baru setelah itu mereka bisa mengikuti baru setelah itu kalau mereka sudah menguasai semuanya berarti mereka sudah sampai tujuan untuk dapat uh, melakukan pemantauan terumbu karang sesuai kaedah ilmiah Oke untuk tahap yang ketiga yaitu menganalisis peserta didik dan konteks. Jadi untuk analisis peserta didik peserta, peserta didik ini uh, dilakukan dengan wawancara juga wawancara kepada wawancara kepada uh, salah satu staf di yayasan terangi dan didapatkan uh, didapatkan bahwa informasi bahwa yang mengikuti pelatihan itu, biasanya mereka punya latar belakang pendidikan atau pekerjaan di bidang biologi dan ilmu kelautan. Lalu mereka berusia 19-40 tahun, dan mereka memiliki kemampuan menyelam yang dibuktikan dengan sertifikasi selam yang, di, yang diakui secara nasional maupun internasional. Untuk analisis konteksnya, hasil yang didapatkan, jadi pelatihan ini diselenggarakan di sebuah ruangan di kantor Yayasan Terangi. Lalu fasilitas pada umumnya yang dibutuhkan dalam pelatihan itu tersedia seperti proyektor, laptop, kursi, dan alat-alat lainnya yang diperlukan. Lalu media-media pembelajaran yang diperlukan dalam pelatihan juga tersedia. Mereka juga membuat beberapa media pembelajaran untuk menunjang pelatihan. Seperti ada tadi ada backdrop yang berisi gambar-gambar karang, ada foto-foto karang, ada ada karang yang diawetkan untuk diper untuk untuk untuk diperlihatkan untuk praktik Lalu yang terakhir mereka mengunjungi pulau untuk melakukan praktik pemantauan sesungguhnya dengan melakukan penyelaman di laut. Untuk kompetensi dasarnya peserta mampu men Uh, Oke, okay. ini untuk tahap yang keempat yaitu menulis tujuan kinerja atau kompetensi khusus. Nah, tadi dari yang peta kompetensi di tahap kedua dibuat, dibuat tujuannya lagi, disempurnakan tujuannya. Jadi pertama peserta mampu menjelaskan metode-metode pemantauan terumbu karang sesuai dengan tujuan tahap dan perlengkapan bila diberikan dan perlengkapannya bila diberikan pertanyaan mengenai metode tersebut lalu yang kedua peserta mampu mengidentifikasi karang pada level level dengan tepat bila dihadapkan dengan berbagai level karang lalu yang ketiga peserta mampu mengidentifikasi karang pada level genus dengan tepat bila dihadapkan dengan berbagai karang lalu yang keempat peserta mampu membedakan karang yang sehat dengan dan yang sakit serta berbagai jenis penyakitnya lalu tahap yang kelima itu mengembangkan instrumen penilaian untuk evaluasi formatif. Untuk evaluasi formatifnya, kami memutuskan untuk menggunakan tes objektif berbentuk pilihan ganda sebanyak lima butir untuk masing-masing kompetensi dasarnya. Jadi dari kompetensi dasar yang Pak tadi, setiap, setiap setelah mengikuti satu pokok bahasan atau satu kompetensi dasar itu, mereka akan diuji dengan tes objektif yaitu hanya sebanyak lima butir pilihan ganda dan ada tes esai dan juga kinerja di beberapa kompetensi dasarnya. selanjutnya untuk evaluasi sumatifnya. Jadi ini evaluasi terakhir setelah seluruh pokok bahasan telah selesai dibahas, maka mereka akan maka mereka akan melakukan akan melakukan evaluasi lagi, yaitu aspek aspek pemahaman konsepnya akan dilakukan dalam bentuk pilihan ganda yang berjumlah 10 butir, dan ada evaluasi juga yang berupa praktik, jadi ada berupa pemahaman konsep, dan itu terus objektif, dan ada evaluasi berupa praktik yang dilakukan dengan field trip ke sebuah pulau, sebuah pulau yang dekat, biasanya mungkin antara pulau seribu atau pulau sanginyang, lalu penilaiannya itu menggunakan skala penilaian. Skala penilaian yang sudah ditentukan. Untuk tahap yang keenam yaitu mengembangkan strategi instruksional. Yaitu strategi instruksional disusun untuk setiap KD dalam bentuk tabel yang berisikan kegiatan instruksional, alokasi waktu, media dan metode yang digunakan. Jadi ini adalah bentuk tabelnya. Setiap kompetensi dasar yang telah kita rumuskan tadi di tahap keempat kita akan buat tabel seperti ini lalu nanti berisi seperti ini ada garis besar isinya metodenya kita akan pakai apa saja lalu media dan alat yang digunakan apa waktu belajarnya bagaimana lalu nanti ada sub pok bahasannya juga nah yang ketujuh adalah mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran untuk tahap ini karena ada keterbatasan waktu jadi kami hanya memilih bahan pembelajaran yang memang sudah tersedia di Yayasan Terangi. Yang pertama ada panduan lapangan pengamat Terumbu Karang, yang buku ini yang disusun oleh Yayasan Terangi juga. Lalu ada Guidebook pengenalan guide pengenalan karang keras. Nah ini bisa digunakan untuk mengetahui genus genus karang. Lalu ada coral disease handbook. Nah buku ini berisi berbagai macam penyakit yang penyakit karang itu yang biasa ditemukan di kawasan di kawasan Asia Pasifik. Lalu di tahap yang ke-8, yaitu merancang dan melakukan evaluasi formatif. Untuk, untuk, untuk tahap ini, hanya seperti yang sudah disebutkan tadi, kami hanya melakukan tahap pertama, yaitu expert review. Ada tiga tiga expert yang dilibatkan di sini yaitu ada ahli kurikulum, ada ahli desain pembelajaran dan ahli materi dan instrumennya untuk pengambilan datanya berupa kuesioner kuesioner yang isinya berbeda-beda sesuai dengan sesuai dengan penilaian yang akan diberikan dari masing-masing ahli lalu ini ada kriteria penilaiannya jadi data yang telah didapatkan atau kuesioner yang sudah diisi akan akan akan dihit akan diperoleh nilainya, rata-ratanya dan kriteria nilainya seperti yang ada pada kotak kotak ini. Untuk, untuk nilai 3,26 sampai 4 itu sangat baik, 2,51 sampai 3,25 baik, 1,76 sampai 2,50 cukup baik dan 1,00 sampai 1,75 itu kurang baik. Oke okay, dari dan diperolehlah penilaian dari ahli kurikulum itu rata ratanya 3,43 skornya yaitu, dan itu termasuk kategori sangat baik dari ahli desain pembelajaran 3,46 yaitu sangat baik dan ahli materi 3,4 sangat baik ahli kurikulum dan ahli desain pembelajaran itu eh, merupakan dosen di teknologi pendidikan UNJ, yang memang ahli dalam kurikulum dan juga ahli dalam desain pembelajaran untuk ahli materi, yaitu dilakukan oleh uh, salah satu ya staff di yayasan terangi salah satu peneliti senior juga. Oke, tahap yang ke-9, tahap yang terakhir, yaitu melakukan revisi. Jadi ada revisi dari ahli kurikulum dan revisi dari ahli materi. Untuk dari ahli kurikulum, mengomentari peta kompetensi, susunan kurikulumnya, susunan strategi instruksionalnya, dan teknis penyajian tesnya. Lalu, revisi dari ahli materi itu ada penggunaan istilah yang tidak tepat awalnya pada topik 2 dan 3, dan ada penggunaan media pembelajaran pada topik, dan ketidaktepatan penggunaan media pembelajaran pada topik 2 dan 3. Nah, dari dari saran-saran para, para ahli tersebut, maka maka kami melakukan revisi, bagi revisi. Oke, okay. uh, dan ini kesimpulannya, yaitu penelitian pengembangan ini menghasilkan, jadi penelitian pengembangan ini menghasilkan dokumen prototipe produkulum program pelatihan pemantauan terumbu Karang di Yayasan Terumbu Karang Indonesia. Uh, dan pengembangannya melalui 9 dari 10 tahapan model pengembangan Dick and Kerry, dari dari produk kurikulum yang telah disusun dan, dan telah disusun melalui proses pengembangan model DKI tersebut diperoleh penilaian dari para ahli, yaitu dari ahli kurikulum dengan skor rata-rata 3,43 dari ahli desain pembelajaran 3,46 dan ahli materi 3,64. Dan berdasarkan kriteria hasil penilaian yang telah ditentukan, maka kode kurikulum pelatihan ini dinilai sangat baik. dan untuk yang terakhir peneliti mengucapkan terima kasih kepada bapak Eri Utomo dan Ibu Santi Moadiarti sebagai pembimbing sebagai pembimbing peneliti saat saat melakukan penyusunan penyusunan penelitian ini dan pihak yayasan terangi terutama terutama terutama Pak Ozi dan Pak Idris, uh, di mana selalu sedia membantu membantu penelitian ini, membantu uh, pengambilan data, membantu untuk diskusi tentang untuk penyusunan untuk penyusunan produk kurikulum dan, pen, dan penelitian ini. Oke, okay. uh, itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf semoga penelitian ini dapat berguna bagi bagi banyak orang terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh